Fussir ala tentafsiro pal imanu iman bitasdiqi kelawan mantep benero wanutku utawi nglafad no fiil iman al khulfu ta'khilaf iku bitahqiqi kelawan nyoto. maksude sing darani iman itu ma'rifatul qalbi utawa samimul qalbi utawa i'tiqadul qalbi i'tika dan jaziman Kue mantep tenan nak Rasulullah Muhammad iku utusane Allah jeneng iman iku mantep la saiki mantep iku kudu dilafadno ta ora Kue aku mantep, nak kueku elek. Iku perlu dilafatno, tau? Gak perlu kan? Mantep ya, mantep wae Mantep Lalu iman ku fi kolbi. lalu pertanyaannya, anutku bisa dzatnya itu syarat sahnya iman apa? Tidak. Ya normalnya tidak, wong iman kok. Mau mantep kok butuh di no. paham ya? Paham ya? Jadi mantep ya, mantep wae, Makanya melafatkan dzat itu bukan syarat sahnya. Iman. Iman loh ya Bu. Apa? Bukan syarat sahnya iman. Jadi iman itu tanpa dilafatkan no, sah. Tapi kalau dia tidak melafatkan, kita tidak bisa memperlakukan orang ini dengan standar Islam. Karena iman itu kita tidak tahu. Karena fi'lul qalbi. Makanya cara ahli sunnah, bi. Iman itu fi'lul qalbi. Tapi kita memperlakukan zaid sebagai mukmin Setelah dia melafatkan syahadat. Tapi hakikat melafatkan syahadat itu syarat iman apa ndak? Tidak syarat untuk orang lain memperlakukan dia sebagai mukmin. Paham ya? Jadi gimana pelafatan ini terkait orang lain. Jadi misalnya Zaid mulai lahir wis iman. Sampai 20 tahun iman, 30 tahun iman tapi mau klunuk-klunuk takoi Kang maca syahadat. Maca syahadat gopo. Wis tak maca. Ya tentu nek nekne mati ora kita perlakukan sebagai orang mukmin orang ora tau maca syahadat. Tapi atine ini iso wae wis ii. Iman. iman. Makhluk iman itu urusan nah, kalbu, faham ya? Melainkan ya? wanut kufi al khulfu bintahke soal melafatkan zat itu ada perdebatan. Nah, ya. Fakila mungkin di daun obeng ini Sartun kal amal syarat saya iman kudu melafatkan zat dan wakilah bel satriun yo rayum satriun toh sebagian. Lawal Islam Islam isrohanna gawe yo lum nggak penjelasan siro gila amali plan amal. Maksudnya yo saya iki sengkarwan bener yo telu-telu nih, apa singkarwan bener gini apa, telu-telu nih, iko apa istilah semacam apa? Uh, apa al ekor bil janan apa, wal ekwanut kubil lisan, wal amal bil arkan, paham okay. gak? Okay. Ati nih berkeyakinan Allah itu lah ilahil Allah, kaji Nabi Muhammad Muhammadur Rasul, ati nih yang uno, lesan nih perilaku fisik okay. Yongono, uno, nanti masyur kan apa al iman bil janan, gak? Wanudku bil lisan, wal amal bil arka. Ibu jinnyo po, wal islamas rohanna bil amal. Yaitu Islam itu beri apa? Penjelasan atau beri penjelasan dengan amal. Artinya, gak enak. Nah, ono wong kok iman ati ini terus amal ya, menunjukkan iman. Ibu jinnyo iman, sehingga istisara. Iman istisara itu ya, dicel. Ono wong ini, aku iman, gak jadi Nabi Muhammad. Terus nurut apa sing diajaran kanjena, Wong nyikapi kapi kanjel, tapi pie pie iman Fi'lul Qalbi kalbi melane roto-roto ulama ahli sunnah Abu Thalib tu mata alal iman, senajan toco ora wakerso anutku bisa daten. Ya, jadi Wong guh tu mikir kena opo kono akidah ini pie pie guh kita yo mikir Abu Thalib, paham ya? Abu Thalib kan buat lam yantik bisa daten, tapi beliau mentastekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur. Karen kon moto syahadat jar Abu aku ra Muhammad. Ya tentu nak nyelok Muhammad umponane. Zaman iku nyeluke Muhammad. Masyhur. Tapi jenengan kok bela-kulo mati-mati yen jenengan ngakoni nak kula bener. Ya tapi aku ora pantes ning ngarepe toko-toko kures nganggep kowe nabi sing perlu tak umum ngomong wong kures urung nampa kowe. Masyur aku lawlal malamatu walakot alimtu bi'an nadina muhammadin mikhirid adzianilladina din Terus-terusnya lawlal law malamatu awmadhammatu kuraisin lawajatani samhan bila kamu bina Nah ini lagi-lagi lagi, ya tadi Abu Thalib aku nganti kebundut Aku lamyal talafat bis syahadatin Tapi gue ya, jodharanya Abu Thalib gak mau umen aku keliru um, iman aku fi'lul Kalbi, soal nutku bisa data itu diperdebatkan. Tapi yang jelas nutku bisa data itu kaitannya dengan orang lain. Orang lain bisa memperlakukan kamu apa enggak? Kalau ada ekor bil bisa. Tapi sajani iman yo ya urusan hati. Wong iman kok apa? Oh? Iman ya tentu urusan hati. Misalnya ada tas pada niki kau haji-haji wa salatul an salat kada kau menggini asyamute bosofatrimo mengerti syirabaz jagatul an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 tapi, Nak, Denny Ramadhan, saya tetap rapi, Bu Kawan. No, wong itu tahu Islam kan? Gak bisa. Masa, masa. Wong Kuei Raiso memastikan dia Islam. Masa. Tapi, sesuai so hakikatnya, kita coba. Islam, Wong Denny masih yakin, Nak, sampai paham ya? Tapi, orang lain kan, misalnya kita kok "Cek yuk, soleh ke Rabi Bu Wong Muslimah." Yuraiso, ya Wong Kuei Ranud Kufis, saya Kan, kita tidak bisa memperlakukan dia, mau amalan, tahu, mukmin. Bang, ya. Sudah webamun wa ama alladul mu'minin wal muslimin fa mu'minu walau lam bisa teten tu lah umrihim tapi nak anak yang mokmen wes tetap jagab iman senajantar atau wiritan la ilaillallah Muhammadur tu lah umrihim iya rada tapi alhamdulillah kangkang malam Jumat dia buat halilan ya wes slam tenan ya wes slam tenan kenapa mana takut imukarnaker Pengiriman besok yakin jangger malam cuma tahu tali dan nggak pamanan aku emosi tahu rekoh tahu tujuan ya Allah, kampung pulau nak tahlil sing pimpin pulau ya Allah, cek jenanta kok itaoh kit, temankan najir kandani nak cari pak saya takil aku. nengku, mungkin najir takok ki maruf aku itu guru tauhid, malah kuira tahu mulang tauhid, guru tauhid takok ya wo barufuga murid cilik-cilik, nanti tuak mulang tauhid tapi ku cerita jadi Imam Malik itu dua murid muridnya alim jadi kiai ini di daerah kalau hasil Malik, mereka mengkaromati Imam Malik itu pas dia muridnya takoi takoknya mungkarnakir Imam Malik gak terima, masyur dua mungkarnakir gak ngeregani wong. satu ribu ribu wong ini mulang tauhid ujik buat takok gue tau mulang tau wah ini orang malik buat nanti lah le, orang tau mulang tau tak kok tau, <tuk>, aduh karena <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> wali serusak ya serusak ya mungkin akhirnya seripet gak depi wali makanya seneng ketemu gue gak wali, ngantem ya hantem <tuk> ketemu wali mungkin akhirnya seneng kan dia gak perlu pakai etika kalau wali, ini ngamuk ya kekasihnya pengirin apa? Orang ngamuk, mangkel normal takoi samu, <tolong> tapi <lu> bingung, piong ngatu piong ngaku mutuk rongu, oh pak malaikat, ndai yo aku iku mondok imal koko plok, khidmam lu takoi wabe sing pihintar takoi wabe woko plok, <tolong> lu lu senin dua duri, diyain deh nayo congceng koko plok obok obok yang mana kena oben istiqomah, koma yo koko plok <tolong> mati, nguceni <tolong> wobo isti koma ribet cerita bisa maksudnya itu untuk formalitas Islam wong mu'min ini kok perlu syahadatnya mereka wau hakikote perilakunya wes syahadat mengenai dari Imam Ahmad bin Hambal lausolal kafiru hukima bi Islamin Lau solal kafiru hukima di Islami. Ya, mereka biay- wong uang solat itu berarti tasdek bima jahabihi Rasulullah nganti dia nesolat itu bener no kancing. Ya ues itu dianggap. Pemenang kok neng solat ya nono posa? Tapi nah adat kita, adat kita, sebagai wong kafiru di Islam tuh di saat itu si, kenapa? Dia saat ya, Tapi aja nih rontokan, mereka bau sing rani iman. Iku fi'lul Kolpi tadi, ketika Cina, mendingan misalnya besar. Gus, kalau saya kalau mau percaya, nggak jadi nabi. Wong sing bener saja nih, ngomongin kuis iman. Wong is menero kanjeng, tapi kita misalnya apa yang awak nombor, muslim kan gak ISO wani. Tambah ekordil bisa jadi intinya, ku, nut nutku bisa tetenu formalitas yang terkait. Ijra'ul ahkam apa untuk memperlakukan dia sebagai Muslim? Tapi nak iman ini, ini hakikatnya, kurangnya hubungannya, mbak le san. Merkau iman ku fiilul kalbi. Aku ya, apa? Bi setelah ini wa fushirul imanu bidadzkihi, wa ku fihil khulfu bidadzkihi. Fakila sartun kal amal, wakila bel sartun wal islamas rohan nabil amal misalnya. Ayo, wajah nganti wajah kata. Benar, benar, terus Ayo, wajah ngangguleng Arab nganti wajah kata.